dari 3 pasar Mahanya, yang dikunjungi ini. Pak mungkin nah ini kan Bukan. dari cuaca burung sama ya, ya. rakyat harga-harga turun, saya lihat tadi ya Rakyat turun Rp25.000, selanjutnya di atas 30. 30000 bawang merah ya, sama, turun Rp26.000 ada yang di bawang maru Dan juga bawang putih sama, Oh, kira -kira. Kalau disipasi cuaca buruk mungkin ini kan masih ada efeknya dari nah, nah, kalau... kalau melihat ya, kalau melihat yang namanya pasokan itu banyak, ada pasti turun. Kalau kita lihat harga turun pasti pasokannya banyak. Itu ini teri ya. ekonomi. Jadi kalau untuk agak ditanyakan kita... langsung ada juga turun meskipun masih antara 300 400 dan itu sudah turun. Nah, ini kalau panennya semakin banyak, panen raya semakin banyak, kita harapkan harganya bisa turun. Sehingga inflasi semakin turun ya. Dari Pro minggu-minggu minggu Taus, Pak, kasih, Pak. Ah, minta kaos sepak. pak I got it! yang belakang jangan dorong-dorong pecah nyamuk ini ya di tempat tambah lagi bang tambah lagi bang depan aja lah